serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini tentunya kita keunggahan pertama sahabat, ya, ada vitamin bahagia sahabat, ya dari Lesti dan Rizky Bilar pada zamannya nih luar biasa ketika Lesti Kejora Tentunya selalu menunjukkan kasih sayangnya terhadap Rizky Bilar, bersahabatnya luar biasa, tentunya tidak lesti suapin abang Bilar Aduh, So sweet banget persahabat ya, tentunya vitamin ini yang bikin kita salto-salto girang pada zamannya, bersahabat ya, tentunya pastinya kita bahagia melihat momen-momen seperti ini, tentunya momen-momen bahagia yang selalu diberikan oleh idola kesayangan kita. Postingan tersebut juga telah di kembali oleh akun HP Kota Sultan Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Vitamin yang bikin salto-salto girang pada zamannya Tuh para ya Banyak tanggapan dan komentar yang sangat positif para sahabat ya Dari para fans Yakni dari akun Melody Cartoon underscore mengatakan Ini pas banget men sebulan waktu itu WKWK -WK, ah kangen katanya ya Pastinya kita kangen banget Persahabat ya apalagi Untuk sekarang ini Lesti dan Rizky Bilar Lagi di pingit Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan Dan selalu diberikan Kebahagiaan Amin ya Robbal Alamin Dan selanjutnya bersahabat kita lihat juga Di sini ada kabar terbaru dari Indosiar Soal ditundainya acara siraman Nih persahabat ya Dan tentunya doa jelang pernikahan Lesti dan Rizky Bilar ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut Meningkatnya kasus corona dan diberlakukannya PPKM di sejumlah daerah di Indonesia Juga turut berpengaruh ke acara pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar loh Tapi nggak apa-apa ya kakak dan dedek acara yang ditunda sementara waktu yang penting semuanya sehat Mudah-mudahan persahabat ya doakan yang terbaik untuk acara rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Billar diberikan kelancaran dan kesuksesan. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan respon dari para fans. Salah satunya di sini dari akun zo.paras mengatakan, "Tidak apa-apa ditunda demi kebaikan. Semoga Covid mereda secepatnya. Amin." Itulah respon yang sangat positif. Mudah-mudahan tentunya rangkaian pernikahan idola kita ini tentunya selalu diberikan kelancaran Berikutnya para sahabat kita juga mendapatkan info terbaru dari Bang Ariel Di akun pribadinya Bang Ariel menginfokan bahwa acara Poles Kepo in Lesti akan hadir sore ini Para sahabat ya Jam 5 sore di video.com Ini spesial tentunya ayah para sahabat ya Membahas soal ayah nih Ini episode kali ini membuat kita semakin penasaran para sahabat ya kita harus dukung karya-karya dari idola kita. Mudah-mudahan diberikan kelancaran terus untuk kita semua. Bang Adu juga menuliskan sebuah kalimat info. Ayah adalah nomor satu support plus mood poster. dedek sampai kapanpun, dimanapun panggungnya, ayah rela tuh nemenin Dede sampai bisa disebut. Ada ayah, ada dedek. Nah, kedekatan kami bisa kalian kepoin di Poles. Kepoin Lesti di episode kali ini loh. Just meluncur ke video.com. Tuh, para ya. Kita wajib untuk menonton acara Poles Pak Sahabat ya Bahwa ini adalah acara Dedean Lesti yang wajib kita dukung, kita support Pak Sahabat Dan dalam postingan Bang Aril ini Pak Sahabat ya kita ada yang self banget sama foto profil Instagramnya ya yang dulu foto bareng di DLS Lesti dan sekarang fotonya berempat nih ada Abang Bilar dan Adlin Rame. Wow kedekatan mereka sungguh luar biasa membuat kita bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Selanjutnya para sahabat di sini kita lihat ada sebuah momen spesial IGs dari Bang Bensi Kumbang. Para sahabat ya, luar biasa. Semalam kumpul keluarga besar. Para sahabat ya Kak Nova lagi wawancara seluruh. Yang ada di rumah Rizky Billar ini luar biasa Mom momen-momen seperti ini yang membuat kita bangga dan bahagia persahabat ya doakan yang terbaik juga untuk keluarga Lesti dan Rizky Billar. Mudah-mudahan sore ini kita mendapatkan kejutan vitamin baru persahabat yang tetap dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian persahabat mengenai informasi tersebut silakan berkomentar. Bang menucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.